Oke, bertemu dengan anniversary yang pertama kita akan reveal lewat streaming YouTube. Pokoknya, nanti jangan lupa nonton ya, yeah. live streaming kita. <Sukain> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo -hal, para sahabat Leski Lovers, Bilawers Serta Lesla Lovers Dimanapun kalian berada Diva TV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Leski Kijorada Rizky Bilaw Bagi kalian yang baru, -baru menemukan channel ini, Selamat leslar manapun kalian berada Untuk menemani santai malam kalian Saat ini Bang. Cinta Abadi Leslar ada kalimat caption info untuk kita semua dari Antv. Disitu dikatakan, Antv lovers dan Leslar lovers udah siap menemui nonton serangkaian acara cinta Abadi Leslar yang bakal tayang di Antv, berhubung masih di masa pandemi. Jadi pastiin ya kalian nontonnya di rumah aja. Nah ini Mimin ATV punya starter pack yang wajib ada di rumah saat acara cinta abadi Leslar. Terlangsung di ATV Live, disiapin teman sahabat ya. Tentunya bakal sebentar lagi acara cinta abadi Leslar hadir mas sahabat ya di ATV sebut banyak sekali komentar dan tanggapan dari Lesmar Mobus, yaitu dari akun Instagram Lesmar underscore Sabadoting mengatakan udah beli semua min, walaupun ingin belum kasih tahu tanggalnya, walaupun wow, sudah disiapkan, persahabat ya. Ada juga komentar lain diberikan Lesmar underscore History, persahabatnya dikatakan Bismillah lancar jaya amin, itulah doa yang sangat positif terbaik. Untuk Lesti dan Rizky Bilar mudah-mudahan rangkaian pernikahan Leslar dilancarkan dan disukseskan. Selanjutnya kita lihat persahabat ya, yang mana tentunya tadi sore sudah berlangsung nih live Instagram dari Dede Lesti dan Abang Bilar. Yang mana banyak sekali kejutan yang kita dapatkan tentunya Lesti dan Bilar ketika live tadi sore bersama Ruangguru para sahabat ya. Tentunya mereka membahas soal anak nih Wow, mereka aja udah mikirin punya anak, Pak ya <guluh> Mudah-mudahan saja secepatnya menikah dan punya lehah selalu junior Kita makin gak sabar Tentunya melihat mereka selalu bersama setiap hari, Pak Sahabat, ya Pos tersebut telah diunggah atau dari pos kembali Oleh akun sendal putih, anuskor pilar Kalimat kapsen juga dituliskan Mereka aja udah mikirin punya anak sama mau disekolahin Dimana kok serius itu loh mereka mikirin masa depan Tuh ya Yang masih bilang kalau Lesti dan Bila settingan Itu sudah tidak ada lagi persahabat ya Memang benar-benar real Hubungan Leslar itu sangat real persahabatnya Membuat kita fansnya bangga Mudah-mudahan saja selalu memberikan inspirasi Untuk kita semua Berikutnya kita lihat persahabat tersebut spesial juga Ketika live Instagram ada yang ngintip nih persahabat ya perhatikan, tentunya tanda panah persahabat ya tuh sudah jelas abang Pilar ngintip persahabat ya, terciduk nih luar biasa tentunya mata lang dari lasser lover selalu persahabat ya pasnya ketemu aja nih soal intip ngintip persahabat ya aduh terciduk nih Rizky bilat sedang ngintip ketika live Instagram persahabat ya. Dan kita lihat juga ada info persahabat ya Ruang guru diskon 60% nih Kode diskonnya Ergel Leslar Luar biasa mudah-mudahan Leslar selalu jaya Dan mudah-mudahan selalu bisa sel mendapatkan kebahagiaan persahabat ya, Dan memberikan inspirasi untuk kita semua Berikutnya juga kita lihat persahabat ya Ini luar biasa Perbandingan ketika dulu dan sekarang persahabat ya, Ketika dulu tentunya tahun 2020 Live Di ruang guru bersama Dan sekarang perbedaannya sangat luar biasa Persahabat ya Sekarang panggil sayangnya sudah lost doll nih <gif> Dibandingkan tahun lalu Persahabat ya Memang tentunya tak disangka Tentunya settingan Allah luar biasa Persahabat ya Lesti dan Rizky Bilar Benar-benar berjodoh Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan Amin Ya Ruhmal Alamin Berikutnya juga para sahabat ya kita lihat penampilan Abang Bila dan Leslie Kejora ketika live ini sungguh ganteng dan cantik persahabat ya Membuat fans tentunya bahagia dan bangga pada mereka berdua Dan selanjutnya kita lihat ada info spesial banget nih untuk kita semua para fans bahwa jam 9 nanti akan live streaming langsung dari Lesti dan Rizky Bilar di Youtube Persahabat ya, jangan sampai ketinggalan pantengin terus channel Youtube nya Bahwa jam 9 malam ini akan hadir kejutan bahagia spesial anniversary satu tahun Leslar nih Persahabat ya, aduh makin gemes melihat mereka berdua selalu bersama Persahabat ya, pasti bakal ada vitamin bahagia yang kita dapatkan malam hari ini Unggahan tersebut juga terdiri kembali oleh akun Leslar ada kalimat caption juga yang dituliskan wah ada yang mau live streaming youtube minjam 9 malam ini di channel YouTube-nya oh, sas ya guys wajib nonton yuk malam seninan bareng tetap ya sas begeng-begeng wow doakan yang <tuh -tuh> terbaik mudah-mudahan ada kejutan malam hari ini tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar les dan Rizky Bilar Mungkin informasi di malam hari ini, para sahabat, bagi yang bertanggapan kalian, silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi